Cuma buat angkat wajan saat masak, harga kain lap anti panas punya Nagita Slavina bikin nautom long. Siapa yang tak kenal dengan artis Nagita Slavina? Istri dari presenter kondang Raffi Ahmad tersebut memang memiliki popularitas yang semakin melejit. Oleh karena itu, tak mengherankan gila ibunda dari Rafa tersebut memiliki gaya hidup yang mewah. Ya, baik dari segi penampilannya, hingga barang-barang yang dimiliki Nagita selalu memiliki harga yang fantastis Bahkan, barang-barang yang terlihat simple dan aneh sekalipun kerap-kali dibanderol dengan harga yang mahal Tak pelak, netizen pun kerap menyoroti segala hal mengenai sang artis Siapa sangka kain itu malah bikin netizen pusing lantaran dibanderol dengan harga yang lumayan mahal Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram yang menyoroti visi Nagita Slavina Dalam unggahan itu, pemilik akun memposting foto saat Nagita tampil polos tanpa riasan up. Istri dari Raffi Ahmad itu juga terlihat sedang asyik memasak nasi goreng di sebuah wajan raksasa Sambil memamerkan senyum manis, Nagita terlihat memegangi telinga wajah mengenakan sebuah kain lap anti panas Siapa sangka kain lap tersebut justru disorot oleh pemilik akun? Bukan tanpa alasan, hal itu karena barang tersebut memiliki harga yang tak murah untuk ukuran kain lap yakni 34.900 per buah Mengetahui hal itu, netizen pun langsung heboh bukan main Ya, banyak netizen yang pusing melihat harga salah satu barang simpel milik Sultan Andara tersebut Tak ayal, para netizen pun langsung mengeluh hingga membandingkan dengan kain lap milik mereka saya pakai lap kotak yang beli 10 rebon dapat 4 ada yang samaan enggak ya? Tulis akun et Nunuk semula dari. Kalau saya mah cuma PKI kertas atau kardus bekas dilipat-lipat biar gak panas, imbuhan akun app Nuta silap. Jangan sampai emak liat ini, biasanya cuma pakai sobekan kain yang gak kepake, sahut akun et Anak sovietun Apalah Apalah dayaku pakai kain hasil sobekan dasterku yang udah jelek, tambah akun app melapriawan. 14. Paketan unlimited Smartfren gue diketawain Lap Nagita timpal akun FDV Depongs 25. Bagaimana menunggu kalian? Tulis di kolom komentar ya.